Hai, yo halo sob guys, Balik habis sama gue Vian dan kita hari bakalan lanjutin lagi main Ori and the Will of the Wisps. Di video kemarin kita nyobain mainin bermain-main dengan Light Cyber yaitu Light light Edge yang merupakan kekuatan dari Ori setelah dia mendapatkan powernya kembali di pohonnya Lalu ya, kita dapat juga power untuk nempel di tembok dan satunya lagi itu untuk double jump itu cukup membantu karena kita bisa akhirnya bisa kemana-mana. Tapi kemana itu kita nge di bagian dimana kita nggak bisa lompat ke atas sini. Yang jelasnya di sini ada jalan. Ya, di sini ada jalan yang sayangnya kita nggak bisa lewatin ya. Kalau gitu, kita di sini kita hari ini bakalan nyoba untuk kembali ke bagian yang masih abu-abu di sini. Yaitu bagian sini masih abu-abu, di sini juga masih abu-abu. Dan di sini masih abu-abu, guys. Ya, kita bakalan coba kembali ke Sonu. Tapi sebelum itu, gue mau ngingetin tuh buat kalian yang belum like dan share. Like dan share dulu! jangan juga jangan juga lupa juga buat subscribe dan ya klik the bell supaya kalian dapat notifikasi kapan gua ngupload lagi oke okay guys ya tanpa basa-basa lagi let's get into the game dan ya kita bakalan langsung aja ke sono jadi gua skip aja langsung ya biar gak kelamaan ya oke okay guys jadi kita sekarang udah nyampe di sini udah dekat sama bagian yang tadi gue bilang kita belum bisa eksplorasi karena kayaknya kita nggak bisa ngajar di situ ya ini seperti tuh air terjun nih bukan sih gua lupa lupa, oke okay, kita turun dulu di sini lompat atau bawah apa apa ah sini kamu ya kadal tiba-tiba ada dua dong nah di sini seperti bisa kita hancurin juga nggak tahu ada apa oke okay, ada apa tuh namanya ya itulah hijau-hijau itu go ya, juga sama salaman <laughs> nah ya di sini kita tuh ada yang ada yang nggak bisa kita hajar ya kan pintunya di sini gue boleh inget ya gara-gara kita tadi masih pakai obor ya kan sekarang itu udah pakai senjata kita sendiri ini ngapain lagi ada landak di sini dong oh, iya gue gue inget kita mesti pakai ini ya kalau lompat ke ya bisa nggak sih bisa kan langsung ya udah biar daripada kelamaan gitu kan Nah, ada peta baru, luma pulse, sama midnight Burrow. Seperti kita bakalan ke luma pulse dulu, ya. Gue pengen tau di atas sana ada astaga, ada apa lah gitu ya. Ampun, mati kamu, sip. Nah, sip, kelar. Kita eksplorasi lagi dulu ya, guys. Di sini ada gerbang yang kayaknya nggak bisa dibuka dulu, atau gimana caranya. Atau musti banget lewat sono kah Lewat atas itu kah nggak bisa ya? Atau nanti bakalan kebuka setelah kita mengalahkan sesuatu Biasanya sih gitu Nah, berarti emang jalan udah bener ya? Nah, kan ada sesuatu nih kubang apa lagi Oh, mesti hajar belakangnya kayaknya Astaga, susah amat sih lawannya Aduh Mati dong gua Nah, mati dia Sip Nah, sekarang pertanyaannya adalah Gue gimana cara ngelawan si kumbang badak ini gitu loh Oh, dia puyeng gak? Oh, aksi Berarti pas lagi dia nabrak tembok itu Gue bisa Gue bisa ngajar dia ya Oke okay. Nah, akhirnya dia mati dong Ini apa lagi? Ya ampun Ah, nice Langsung mati dia ada kadal, lho. Ini kenapa ada cicak lagi, dong? Ya ampun, Halo. aduh, kayak gue coba bisa ngehajar palanya, dong. Ya, gitu ya. ini musik gue apain sih? By the way? nah, sip, sini si buruan naik, ah, penakut. Nah, mati dia. Nice, terus apa lagi tuh? Ya ampun, ada yang nyamuk dong sekarang. Ini apa sih? Makin baik aja ah, ya dong, monster ya. Makin aneh-aneh dong, udah terus. Gue masih lawan apa lagi nih? Nah akhirnya kebuka. Ya ampun buat buka pintu doang ya segitu susah. Astaga... <laughs> Oke okay guys, gue nggak tahu apa yang bakal kita dapet di sini. Sepertinya kemampuan untuk terbang atau apapun supaya kita bisa nyampe di atas kan? Apa ini? Life Pact. You've gained a new Spirit Shard. Spend life to cast spells where of energy. Spend life to cast spells. Ya. Yeah. Modu Make gua jatuh. Spend life to cast spells when out of energy. That looks good, looks good. Ya, yeah. gua nggak tahu lah. Tab to equip karena kita juga cuma ada satu ya udah kita pakai aja ya di sini ya. Oke okay lah kalau gitu sekarang gue musik mana? Coba kita lihat map dulu. Kita lihat bagian mana yang belum kita bisa telusuri. Yaitu di atas sini. Ntar gua naik ke atas itu bisa nggak? Nggak bisa. Ini duri dong. Oh Nggak bisa, nggak bisa. Berarti emang kita belum disuruh naik ke atas sono. Ya ampun kita capek-capek. Jadi -capek. tadi tuh cuma buat dapetin gitu doang guys. <laughs> iya Oke lah Kalau gitu kita nyoba yang ke bawah sini ya guys Ini ada satu jalan yang belum kita cobain Oke kita sono Please jangan duri Ngapain kamu ah Aduh Ya elah Astaga nih satu Bener-bener dah laba-laba oke Kamu ngapain ah Aduh X Aduh Matilah kamu laba-laba Sip Ini kayak nanti lawan bosnya bakal susah ini Terus gua ngelewatin itunya gimana ceritanya bosku Duri semua dong Oke nanti kita mesti nyari ability baru ya Baru kita bisa langsung no Seperti berarti kita yang membuka saatnya untuk kesini Berarti sekarang saatnya kita nyoba untuk naik sini guys Oke okay, guys, sekarang caranya kita nyoba untuk naik ke atas sini dan kita lihat ada apa di sini ya. Let's Oke, okay. di atas sini ada apa? Oke, okay. dapat cahaya sepertinya. <laughs> Come on, bro. Sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita telusuri di sini sih. Coba kita telusuri dulu ya guys. Gue soal penasaran juga ada apa di situ. Oke, okay, ada, kenapa ada si kumbang ini lagi coba. Matilah kamu. Ini yang tadi belum bisa kita lewatin kan ya? Um, oke. Okay. Ini sepertinya udah bisa kita lewatin sekarang apa ini? Oh, dapet ability baru kah? Resilience, you've gained a new spirit shard, reduce damage taken, tap to equip. Ya ini aja lah. Daripada gua pake ini kan. Cepada ya, gue pakai turn life into magic. Gue oh, apa juga gue pake magic. Baik, nah, sekarang kita bisa naik ke atas. Ya bener kan ini yang belum kita eksplorasi. betul. Let's go ke atas. kok gitu, kaya ternyata apa? Binggir kamu. Nah, ini jalan yang tadi kita belum bisa buka ya, guys. Uh, tapi di kiri tuh ada, ada apa lagi nggak? Kalau ada, kayaknya bisa kita kesono dulu, guys. Uh, let's go. Coba kita kesono dulu ya. Kenapa ada dia lagi sih? Ya ampun. Kau mau ngapain ya? Aduh, keinjok gue. Lumayan dapet dapat HP. Oke, okay, nice. Oke, okay, kelar. Uh, di bawah situ ada ada orbs kuning tapi gue nggak tahu gimana ngambilnya by the way. Aduh, ditubruk sama kadal dong gue. Nice. nah ini udah mendingan ya berarti di sini kita bisa lewat sekarang oke okay, good tetep aja nggak bisa ya oh bisa kita lewat sini naik ke atas sini let's see ada apa di sini sekarang kenapa kenapa kayak tempat ini tuh di di di apa sih nggak bisa dilewatin begitu luma pools ya yeah, kita balik ke luma yang tadi ya jangan-jangan ini mau balik nggak sih terus gimana gua sononya bapak belum bisa belum belum waktunya ini bisa kita ambil gak? Dorong dulu ke samping Oke okay. Nah, kita dapat satu lagi live cell fragment Dari yang episode sebelumnya, akhirnya kita dapat live cell fragment lagi ya Akhirnya life kita jadi empat dong Setelah lama, akhirnya What the heck? Itu tadi barusan gue berdiri di... apa? Berdiri di duri Oke, okay, kita balik aja langsung ke atas Guys Oke guys, sekarang saatnya kita mengeksplorasi bagian dimana kita jatuh ya tadi ya. apa nih? Ini juga apaan? Oh HP. Nice. Kita sekarang udah keluar dari gua goaan itu ya. Ini kayak ada cutscene. Apa ini? Monyet. Monyet kungfu panda. Splendid, isn't it? The Whalespring in all her magnificence. Ya. A whole generation of Moki have come and gone since the Old Mills Wheel last turned. Oatmeal's will, itu apa? And they say an impressive laborations with it. What the heck is that? What Shriek? What is Shriek doing all the way out here? Shriek, Shriek itu... Shriek itu kayak semacam... Apa sih? Legenda burung... Legenda burung hantu yang gede bukan sih? Something must have steered her from her roost. Some threat perhaps? Ada ancaman mungkin? Not you, surely. Tentunya bukan kamu. Kamu mah tidak berbahaya. Kita harus oh, memperbaiki itu. Untungnya untukmu, aku aku ini seorang ahli senjata. Oh, kayaknya dia tempat kita bisa memperbaiki senjata ya. Apa ya? Kita bisa berbetul. Interested in honing your skills? I can offer a deal in your first purchase only. So, choose wisely. Yes! Yes! What is this? Spirit star, throw a star that returns to you. Blaze, uses energy. Ini Spirit Star apa ini? Spike uses of energy Spirit Smash pound falls with a strong sweeping blow. Enggak yang yang enggak use energy ini doang ya. Coba kita pakai dulu ya Spirit Smash. Make the most of your new skill. The next one comes so cheaply. If you if you care to put your skills to the test, that a Spirit Shrine nearby just a place for you to prove your mettle. Our paths Our with cross again. Till then, keep your blade at the ready and an eye on the sky. Inkwater Shrine New Rumor Plus tab to see details Sini ya rumor ya Kita masih belum sampai ke Guardian of the Marsh. Gue nggak tahu Guardian of the Marsh ini nanti mau ngapain ya Alright guys Sepertinya untuk episode kali ini udahan dulu Yaitu akhirnya kita ketemu, sam ketemu sama Si ini apa namanya Ya yeah, shopkeeper Atau weapon master Weapon master ya Ini lama banget nggak sih buat ketemu dia doang So ya yeah guys uh, kalau kalian suka sama game ini, jangan lupa untuk leave a like, like, dan share. Jangan lupa juga untuk subscribe, klik lonceng di bawah, supaya kalian dapat notifikasi kalau sampai aku upload video lagi. So, ya yeah, guys. Thank you for watching. Happy gaming, and bye-bye.